Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Abu Kilabah, sebelum kita mempelajari tentang kisah Abu Kilabah, alangkah baiknya jika kita mengenal. Sedikit tentang Abu Gilabah Bagi yang sering mengamati isnad hadis, nama Abu Gilabah tidaklah asing karena sering disebutkan dalam isnad isnad hadis, terutama karena ia seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat ini merupakan salah seorang dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nama Abu Kila'bah sering disebut secara berulang-ulang seiring diulangnya nama Anas bin Malik. Ibnu Hibban di dalam Athipod menyebutkan kisah menakjubkan Tentangnya yang menunjukkan kekuatan keimanan Abu Kilabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Abdullah bin Zaid al jarmi salah seorang dari para ahli ibadah dan ahli zuhud yang berasal dari Al-Basrah. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Malik bin al-warid radhiallahu anhumah beliau wafat di negeri syam pada tahun 104 hijriah yaitu pada masa kekuasaan yazid bin abdil malik abdullah bin muhammad berkata aku keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh kala tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah daratan lapang, di suatu tempat atau di tepi pantai. Di antara dataran tersebut ada sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang telah buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Pendengarannya telah lemah dan matanya telah rabun. Tidak satu anggota tubuhnya pun yang bermanfaat baginya. Kecuali lisanya. Orang itu berkata, Allahumma awzi'ni an ahmadaka hamdan agafi'ubihi syukroh. Ni'matika an'amta biha wa fadzaltani ala mimman khalaqta Ya Allah, tunjukilah aku, agar aku bisa memujiMu sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku Atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan Abdullah bin Muhammad berkata Demi Allah, aku akan menatangi orang ini Dan aku akan bertanya kepadanya Bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan ini? Apakah ia memahami dan mengetahui yang diucapkannya itu? Ataukah ucapannya itu ilham yang diberikan kepadanya? Aku pun mendatangi, lalu mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukatakan kepadanya.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 Engkau anugerahkan kepadaku Dan engkau sungguh telah melebihkan aku Di atas kebanyakan makhluk Yang telah engkau ciptakan Nikmat manakah Yang telah Allah anugerahkan kepadamu Sehingga engkau memuji Allah Atas nikmat tersebut Kelebihan apakah Yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau mensyukurinya kemudian Abu Kilabah menjawab tidakkah engkau melihat yang telah dilakukan robku kepadaku demi Allah seandainya ia mengirim halilintar kepadaku sungguh membakar tubuhku atau memerintahkan gunung-gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku Atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku Maka tidaklah semua itu kecuali semakin membuat aku bersyukur kepadanya Karena ia telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa lidahku ini Namun wahai hamba Allah Engkau telah mendatangiku, maka aku perlu bantuanmu. Engkau telah melihat keadaanku. Aku tidak mampu untuk membantu diriku sendiri atau mencegah diriku dari gangguan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Saat tiba waktu sholat, ia membutuhkan aku. Jika aku lapar, Ia menyuapiku. Jika aku haus, Ia memberi aku minum. Namun, sudah tiga hari ini, Aku kehilangan dirinya. Maka tolonglah engkau mencari kabar tentangnya. Semoga Allah merahmati engkau. Aku pun berkata, Demi Allah, tidaklah seorang berjalan menunaikan keperluan seorang saudaranya dan ia memperoleh pahala yang sangat besar di sisi Allah lantas pahalanya lebih besar dari seseorang yang berjalan untuk menunaikan keperluan dan kebutuhan orang yang seperti engkau maka aku pun berjalan mencari anak orang tersebut hingga tidak jauh dari tempat itu Aku sampai di suatu gundukan pasir. Tiba-tiba, aku mendapati anak orang tersebut telah diterkam dan dimakan binatang buas. Aku pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna roji'un. Aku berkata, jidan ini kepada orang tersebut. Tatkala aku tengah kembali menuju orang tersebut, maka terlintas di benaku kisah Nabi Ayub alaihi salam. Begitu aku menemui orang tersebut, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab salamku waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dan bertanya Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Aku menjawab Benar Ia bertanya Bagaimana dengan permintaanku kepadamu untuk membantuku Aku pun berkata kepadanya Engkau lebih mulia di sisi Allah? Ataukah Nabi Ayub alaihi salam? Ia menjawab, Tentu Nabi Ayub alaihi salam. Aku bertanya, Tahukah engkau cobaan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah telah mengujinya dengan hartanya, keluarganya, serta anaknya? Orang itu pun menjawab, Tentu aku tahu. Aku bertanya, Bagaimanakah sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut? Ia menjawab, Nabi Ayub bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Aku berkata, Tidak hanya itu, Bahkan ia dijauhi oleh karib kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Ia menimpali, Benar, aku bertanya, bagaimanakah sikapnya? Ia menjawab, ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Aku berkata, "Tidak hanya itu, Allah menjadikan ia menjadi bahan ejekan dan kunjungan orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau tentang hal itu?" Ia menjawab. Iya, aku bertanya, bagaimanakah sikap Nabi Ayub? Ia menjawab, ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Langsung saja jelaskan maksudmu, semoga Allah merahmatimu. Aku pun berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir, dalam keadaan telah diterkam dan dimakan binatang buas Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau Orang itu pun berkata Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya Lalu ia menyiksanya dengan api neraka Kemudian ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ia menarik nafas yang panjang. Kemudian meninggal dunia. Aku pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar musibahku. Orang seperti ini. Jika aku biarkan begitu saja Maka akan dimakan binatang buas Dan jika aku hanya duduk Maka aku tidak bisa melakukan apa-apa Lalu aku pun menyelimutinya Dengan kain yang ada di tubuhnya Dan aku duduk di dekat kepalanya Sambil menangis Tiba-tiba datang kepadaku empat orang dan berkata kepadaku wahai abdullah ada apa denganmu apa yang telah terjadi aku pun menceritakan kepada mereka yang telah aku alami lalu mereka berkata bukalah wajah orang itu siapa tahu kami mengenalnya aku pun membuka wajahnya lalu mereka pun bersungkur mencium keningnya mencium kedua matanya, Lalu mereka berkata, Demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku bertanya kepada mereka, Siapakah orang ini? Semoga Allah merahmati kalian. Mereka menjawab, Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat ibnu Abbas. Dia sangat cinta kepada Allah dan Nabi SAW. Lalu kami pun memandikan dan mengafaninya dengan pakaian yang kami pakai. Lalu kami menyolati dan menguburkannya. Setelah usai, mereka pun berpaling pulang. Dan aku pun pergi menuju pos penjagaan di daerah perbatasan. Tatkala malam hari tiba, aku pun tidur. Aku melihat di dalam mimpi, ia berada di taman surga, dalam keadaan memakai dua lembar kain dari kain surga sambil membaca firman Allah. "Salamunna alaikum, Bima Sobardum, keselamatan bagi kalian." dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu Quran Surat Ar-Rawd ayat yang ke-24 Aku bertanya kepadanya Bukankah engkau adalah orang yang aku temui? Ia menjawab Benar Aku berkata Bagaimana engkau bisa memperoleh ini semua ia menjawab, "Sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar, tatkala ditimpa bencana, dan rasa syukur tatkala dalam keadaan lapang, dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian." maupun dalam keadaan di depan khalayak ramai dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa Abu Kilabah sangatlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat kuat keimanannya kepada Allah sehingga beliau mampu untuk bersabar dengan keadaan tersebut karena ia yakin bahwa Allah mengujinya pasti akan ada balasan yang luar biasa sungguh benar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda jika diantara kalian berinfak emas sebesar satu mudhah maka tidak akan mengalahkan pahalanya para sahabat karena memang bisa kita lihat bahwa bagaimana keimanan Abu Gilabah tersebut. Mungkin jika kita, orang-orang di zaman sekarang tidak akan mampu untuk menjalani ujian tersebut. Karena yang sering kita dapati, jika kita sakit saja, maka kita sudah mengeluh, terus mengeluh, sungguh berbeda jauh dengan kisah Abu Kilabah. Mudah-mudahan dengan adanya kisah ini kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.